Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan kembali kita semula dalam Safriat Agent Ali Season 2 episod yang kelima. Accommodation dah settle. Uh, episod lepas tak ada dah settle pun. Selamatlah kita dapatlah juga lawan dengan dia. So episod kali ni apa pula? Jom kita tengok. Misi cabar. Uh, apa di? Oh di apa dia? Oh dia apa? Traininglah kan. Oh Rudi. Eh aku dapat lambang Evizio tadi. Kita lihat Rudi akan flex di situ. Oh, berapa minit dia sampai ke atas ni ke apa? Uh, lincah. kau tukar jadi ni eh? mudah berapa saat 40 saat new record gila kalau kau tanya aku aku rasa ali tak boleh lagi nak nak apa on par dengan rudi kan even dia nak on par dengan alisha pun Macam dekat-dekat lagi Sebab Ali bukannya macam uh, Agent yang Power bab-bab latihan technical ni Dia le lebih kepada on the spot punya ni eh Action eh Ah okay tu eh nampak Ah Come on Ali, jangan tambahkan. Oh lama dah habis power dah. Oh ah, dah betul balik. Pergi. Come on. Wah, style ayah lawan ayah pun ayah. lain ni. Kau boleh lambat sangat ke Aduh. <laughs> tak lambat sikit je pun 2 saat. Komol lah. 5 minit jelas sekali betul 5 minit latihan. Oh. Hah. Bukan. Kau memang nak saya eh. Tosik gila environment ni Rudy Aku lupa Rudy boleh camouflage Agent kita. Apa yang sedang berlaku? Belum pasti Tak mungkin Apa? Drone detected? Sistem kita Kena trouble Setara itu Sedia untuk Protokol kubu Oh, protokol kubu Okey, ni baru huh? Protokol apa? Aku tak suka Rudy weh. Aku tak suka. Desalui Vision ni aku boleh suka oh. macam Rizwan. Tapi aku tak suka Rudy Rudi. <laughs> Habot habis defend ke apa? Mereka hampir dapat mengesal oh, kasih kita. Oh, dia ni Una. Sistem mereka dah di sejak saya tinggalkan mata. Jadi jadi progres Saya dah jumpa Iris. Ah, oh, dah tahu dah lokasi. Nantinya, kenapa masih dengan Ali? Huh. Walaupun dah pisah guys. Kan? Kalau mereka terus harapkan budak. Yelah hari tu waktu last episode sepisode jadi kan. Ocho. Oh, Ocho dah umur berapa siap? Kau tahu tak hari ni hari apa? Hari jadi kau kah? Haa, bukanlah. Hari keputusan ujian sejarah. Oh, dia dah belagaklah. Oh, mentang-mentang kau selalu nombor 2. Lagi tinggi dari aku. Kau belagak eh. Haa? Huh? Haa? Haa? Haa? Ini nama berapalah? Alicia. Macam biasa. Dia pula suka. Gori Ali Shah dapat pertamanya. Ya. Aha. Yeah. Woo. Woo. Yeah. Hey. Dah buang terbiat ke apa? Amiko baru puas hati hmm. padahal Victor rilek ya. Teruskan. Bali nanti jangan nangis. Lepas ni Alicia pula. Kau tak kisah ke dia buat macam tu? Ah, tak apa mah. Asalkan aku dah jumpa. Ya ni memang Bagus ah, bagus ah. Untuk bagi support kali kan. Dari sendiri tambah ilmu untuk jadi lebih pandai. Kenapa nak kisah orang kata apa? Kita belajar bukan sebab nak bertanding dengan pelajar lain. Rival ni okey, tapi jangan ah toxic sangatlah. Lambis semua orang pandai rendah je ni. Tak semulah macam apa? Iman, Iman eh Iman Iman ni okelah okay hmm. Kenapa lambat jawab? Apa yang tak kena? Tak ada Aku rasa Budak-budak lain Semua pandang aku lain macam Kau kan ada Iris Tapi tak hebat pun Wow hmm. Tapi ya Ali Macam mana kau boleh kalahkan Jin Kalau tahap kau macam tu je Ketua-ketua oh. teras juga telah memberikan arahan keras supaya jangan sekali-kali membiarkan ia diaktifkan lagi. Kenapa? Apa yang dirisaukan sangat? Semasa menentang Uno. Ya Ali terapa kontrolan. Kan, nah, boleh jalan tapi henti. Weapon oh, manufacturer oh, okay. Tak rasa belum ada orang ke sini? Ada Iris pun boleh tak rasa? Tak hmm. nah, kenapa orang dapat soalkan Iris ye? mentor semua nak kau betul-betul Tak seronok betul ekonomi akademi ni weh belajar hey, apa ini? Oi apa benda ni lalat Wah bodak apa kata kau paksa aku balik ke Kau takut kena belasah lagi sekali Kau nak lawan? Coba! Gaduh pula Ah Sudah Apa benda ni besi-besi serangga? Oh, kena tarik dah Angka bakar! Apa lagi tunjuklah akan ke akibatannya. Ha Rudi dengan Ali. Ha eh, siap bergaduh lagi. Ali, oh, gua nak untuk cari punca benda ni. Oh, okey okey. Ha. Oh tuah, ablah tu. Ada robot ke apa? Oh, tu lah auto tu. <tuh> Ah, oh, kena ikat. Bukan tak. Oh, itu kontrol. Siapa? Rudy, Rudy Kamu nak aktifkan override mode? Mungkin saya boleh bantu. Jadi, hmm? kembalilah semata. Ke Jangan merajuk lagi. Aku bukan jani. Ya. Dia number 4. 5. Apa semua yang terjadi? Kamu kamu berani tunjuk muka lagi. Uh -huh. Mhm. Tak benar. Oh, wow, perasaanlah pula Alisha ni. Ani ah, lah ITV ni kan. Ah. Boleh tadi Rudi. Kau bola. Tak ada Rudi pun kena juga. Ah, boleh kontrol. Allah. Fah tadi fake. Yo yo dia kereta lain. Habis ah, habis main TV lah. Apa apa apa dia ni buat? Oh, ada bakar. We bakar dalam zon tu. lah oh. Sabu iru semua. Oh, dah tanda karya. Ya. Oh, kita buff ke. I see. Tak, kamu memerlukan lebih banyak untuk kalahkan mereka. Oh, tidak guna banyak-banyak serangga tu. power juga. Wah, wow. kau tengok, tengok reload. Dia buff kan, patutnya dia laju. What the hell? Tak si. Kita dengan Leon. Lepas tu ada Bakar pula. Apa ni buff dia lagi? Buff dia lagi? Ya, yeah. ooh, buff lagi. Dia buka opening ni kan. Oh lagi satu kan za jap. sama jap. tu? jap. jap. tu? jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. Kau jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. jap. Tak tadi lalat tadi tu kan lisis eh kan? nah semuanya berjalan seperti Ya aku dah agak dah mesti ada sumti. Kan dimasukkan lalat kecil tu kan? Diorang nak dia orang nak kaji pasal macam mana activate apa override. Ya Ataupun dia orang nak try control ke apa? Oh dia masukkan virus. Oh no. Data. Oh. oh Data. Dia orang tak perasa lalat tu. Tengok. Mesti ada objektif. Setiap-setiap kali Uno serang je mesti ada objektif. Kali ni. Dia dah tanam something. Dalam Iris. Untuk dapatkan data. Data Iris. Oh dan tolonglah bakar dah, dah apa Jenny ataupun Singko tu dah tembak engkau memang nak bunuh tolonglah dia faham. Alright so itulah dia episod ejen Ali season 2 episod 5. Kalau korang suka dengan video ni macam biasa boleh like jangan pelutuk subscribe juga kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan bye bye.